oke okay, kita lanjut eh. oke okay, kita lanjut ya ada lagi yang ditanyakan silakan. cukup cukup oke okay. sebentar ya Oke okay, selanjutnya eh, di sini tentang karakteristik organisasi produk. Di sini kan tadi sebelumnya karakteristik eh, karakteristik organisasi fungsional, ya. Jadi ada karakteristik organisasi fungsional. Nah, tadi, nah oh, ini ya benar ya. Ada juga karakteristik tentang uh, organisasi uh, produk ya dan akresi organisasi hibrid uh, ya hibrid tadi ya hibrid ya dan juga organisasi matriks ya nah, jadi ada ada uh, empat ya pertama karakter Organisasi produk, eh organisasi fungsional, organisasi produk, organisasi hibrid, dan organisasi matriks. Ini ada perbedaannya ya. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Nanti kita ketahui dari sebuah misalnya, ketika kita masuk kerja misalnya ya ada organisasi. Nah, kita harus pelajari ini organisasi ini karakteristiknya seperti apa, kritis. Kondisinya apa? Apakah kondisi produk fungsional atau apa? Kemudian, juga dari segi pendekatan informasi aliran horizontal, segala macam. Nah, kita harus pelajari sebelum kita, misalnya, mau wawancara. Nah, itu penting dalam ketika kita mau bekerja. Nah, ini ya tadi dari segi struktur, lingkungan, teknologi, ukuran dan tujuan. Jadi, operatif, perencanaan dan penganggaran kewenangan formal manajer fungsional ya. Jadi, ini karakteristik organisasi fungsional ya. Ini kan tadi definisinya udah ya. Struktur fungsional ya. Nah, di sini karakteristik organisasi fungsional. Hmm. Di sini, kekuatannya itu kelebihan itu mengikuti skala ekonomi dengan departemen fungsional, memungkinkan pengembangan keterampilan secara mendalam. Ukuran organisasi lebih baik, kecil, ke medium, lebih baik hanya satu atau beberapa produk. Jadi, fungsional ya, kelemahannya di sini, respon waktu untuk perubahan ekonomi rendah. Keputusan ada di top hierarki overload, ya, mengarah pada kurangnya koordinasi horizontal antar departemen, hasil dalam inovasi rendah melibatkan pandangan sempit dari tujuan organisasi. Ini dari segi kelamahan kekuatan dari karakteristik organisasi fungsional. Selanjutnya di sini ada struktur produk. Ya, struktur produk digunakan sebagai kerangka umum disebut juga divisional structure atau self-contained unit struktur produk mempromosikan fleksibilitas dan perubahan karena masing-masing unit kecil dan bisa beradaptasi dengan tuntutan lingkungan ukuran besar selalu diasosiasikan dengan struktur produk jadi ini ya, kalau, kalau tadi kan fungsional itu dia Uh, lebih kepada uh, pengembangan keterampilan, gitu ya. Uh, kemudian juga di sini dikelompokkan bersama fungsi umum dari bawah ke atas. Ini seperti uh, organisasi akademik lah ya, salah satu contohnya ya. Nah, tapi bisa juga organisasi lainnya ya, tergantung penggunaannya, uh, desainnya, desain strukturnya ya. Nah kalau di sini struktur produk itu salah satunya. Uh, adalah fleksibilitas dan bisa beradaptasi dengan baik karena dia struktur produk yang bagaimana uh, dia itu dalam strukturnya itu sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan yang ada. Ya, makanya selalu membuat inovasi-inovasi berbeda dengan fungsional. Ya. Nah, di sini ada karakteristiknya dari struktur produk, ya produk jasa ataupun barang ya lingkungannya ketidakpastian ya, moderat ketinggi perubahan ya ketidakpastiannya moderat ketinggi ya perubahan teknologinya non rutin interdependent uh, tinggi ya ukurannya besar misalnya ukurannya besar kalau tadi kan flow fungsional ya kecil ke menengah ya ukurannya ya. Nah, bisa dilihat Kemudian juga tujuan efektivitas eksternal, adaptasi dan kepuasan klien. Efektivitas eksternal, jadi bagaimana produknya keluar itu berjalan dengan efektif ya laku di pasaran, bisa beradaptasi dengan lingkungan, karena produk ya harus habis, harus laku, maka dia harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, Siapa yang diinginkan. Kemudian di sini yang jadi tujuan juga adalah kepuasan klien. Kalau klien puas, maka itu akan berefek kepada struk organisasinya, semakin besar dan semakin diminati oleh masyarakat luar. Karena ini berbasiknya basic pelayanan ya, basic pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, sistem internalnya itu tujuan operatifnya itu menghasilkan produk yang jelas ya. Perencanaan dan penganggaran itu profit Center, basis, basic, biaya, dan pendapatan, kewenangan formal, manajer produksi. Nah, ini salah satu dari karakteristik organisasi produk kuartalnya kelemahannya. Apa? Nah, di sini cukup banyak ya, kekuatannya ya, perubahan cepat dalam lingkungan tidak stabil. Jadi, karena lingkungan tidak stabil ya, seperti dalam teknologi, misalnya ya, teknologi produk ya itu lingkungan tidak stabil kadang laku banget kadang enggak gitu, sesuai musiman saya mengarah pada kepuasan klien karena tanggung jawab produk dan hubungan jelas ya Jadi kalau uh, klien puas ya, ya ini maka dia akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan jasa produk dia ya nah, justru kembali kalau misalnya kepuasan klien tidak ya, itu tadi ya viral ya kayak di Mendengar banyak di mana kecuali mahal, nah tidak puas kliennya dengan harga segitu, ternyata nah, mahal. Dia ya, kemahalan, misalnya contoh, dan jadi jelek juga produknya. Jadi orang nggak mau, nah itu salah satunya ya. Nah, koordinasi tinggi antar fungsi, koordinasi tinggi antar fungsi jadi apa jadi antar tim itu karena ini berkaitan dengan lingkungan yang terus berubah maka koordinasinya harus tinggi di antar antara para fungsional di dalam organisasi tersebut ya, kalau tidak kalau tidak maka itu tadi akan tergerus oleh zaman adaptasi terhadap perbedaan produk daerah dan klien lebih baik dalam bersin besar dengan beberapa produk mengambil keputusan desentralisasi ya, dari segi pengambil keputusan bagus ya desentralisasi kelemahan di sini membatasi skala ekonomi dalam departemen fungsi kurangnya koordinasi antara produk membatasi kompetensi mendalam dan spesialisasi teknik integrasi dan stabilisasi antar produk sulit ya, jadi di sini ada membatasi ekonomi departemen fungsi jadi dibatasi tidak boleh Melebihi dari departemen fungsi, jadi sulit ya untuk mendapatkan pertambahan? Kemudian, kurangnya koordinasi antara produk, ya. Jadi, produk satu dengan produk yang lain itu belum diintegrasikan, koordinasikan kurang ya. kurang membatasi kompetensi dalam dan spesifikasi teknik. Jadi, dibatasi teknik dan secara resolusi mendalam, sinilah kelemahannya karena yang dibuat itu produk ya produk-produk yang ada nah integrasi dan standarisasi antar produk sulit nah, ya, standarisasi antar produk itu sangat sulit ya, dalam penentuannya yang terakhir di sini ada struktur hibrid ya struktur hibrid ini itu mengkombinasikan dua struktur misalnya uh, ini yang ke tiga ya belum terakhir matriks yang terakhir Nah, misalnya, fungsional dan produk, atau produk dan geografi, struktur hibrid digunakan dalam lingkungan yang tidak pasti karena divisi produk, didesain untuk inovasi, dan efektivitas eksternal. Jadi, ini struktur hibrid itu gabungan, ya, bisa jadi desain struktur, organisasi produk, dan organisasi fungsional, atau penggeografi, atau yang lainnya. Nah, maka dari itu di sini digunakan untuk apa karena apa kombinasi karena dia melihat lingkungan yang tidak pasti ya semakin berubah begitu cepat ya sehingga uh, harus digunakan uh, struktur hibrid ini termasuk misalnya pariwisata ya bagaimana pariwisata ataupun misalnya bagaimana pariwisata di Bali itu tetap tetap berjalan dengan baik ya sebagai pendapatan daerah provinsi ataupun negara salah satunya pemerintah mau mengeluarkan kebijakan itu Work from Bali, gitu ya. Bekerja dari Bali, gitu ya. Di pantai, kerjanya itu ya, para PNS. Nah, kayak gitu ya, sesuatunya. Nah, sehingga di sini, desain untuk inovasi dan efektivitas eksternal, misalnya bagaimana uh, uh, merger-nya Tokopedia dengan Gojek, misalnya bagaimana merger semua bank syariah di Indonesia menjadi BSI dan sebagainya, ya. Gitu karena tanggapan dari lingkungan ya salah satunya. teknologi antar antara rutin dan non rutin jadi masih pertengahan ya antara rutin dan non rutin kadang penting kadang enggak tergantung momen dan kondisi yang ada karena ini berkaitan dengan lingkungan yang ada. organisasi mempunyai tujuan untuk kepuasan klien dan inovasi tujuan efisiensi yang respect pada departemen fungsional. Ya, ini uh, cukup uh, bagus ya dalam hal Super hybrid ini, ya, bagaimana tujuan kepuasan klien dan inovasi, inovasi sebuah produk, inovasi, dan sebuah kebijakan yang efisien, ya, perbandingan antara input dan output, ya, yang respect pada departemen fungsional, ya, respect berarti peduli kepada departemen, departemen Departemen yang bekerja, sebenarnya, yang bekerja full untuk uh, mencapai tujuan organisasi. Oke, ini 10 menit lagi ya Bapak, coba bikinkan dulu ringnya yang baru ya. Nah, tapi insya Allah cukup sih, mudah-mudahan ya. Nah, di sini karakteristiknya software hibrid ya campuran, ketidakpastian moderat ketinggi, perubahan permintaan konsumen, teknologinya rutin dan non-rutin, dengan beberapa ketergantungan antar fungsi, ukurannya besar, tujuan efektivitas eksternal, adaptasi, dan efisiensi berfungsi sistem internalnya tujuan operatifnya produk dan fungsi ya bisa dua ya karena kita tadi gabungan mengambil ambil yang baik dari produk dan fungsi gitu ya perencanaan dan penganggaran di sini profit center basis for DVD, cost basic for center fungsi keundangan formal yaitu manajer produksi koordinasi dengan manajer fungsi manajer produksi dengan manajer fungsi gitu ya. nah di sini ada kekuatan kelemahannya kekuatannya itu di sini itu adaptasi koordinasi dalam produk divisi dan efisiensi dalam uh, departemen sentral menggunakan kesepakatan terbaik antara tujuan level corporate dan level divisi koordinasi antara beberapa produk kelemahan di sini potensial terjadinya administrasi yang overhead ya kebanyakan di atas itu, ya, ternyata overhead itu ya atau di bawah Mengarah pada konflik antara divisi dan departemen perusahaan, ya, yang tentu tidak diinginkan dalam organisasi. Ya, konflik yang bisa berujung kehadiran dalam organisasi. Ya. Yang terakhir di sini ada ini, ya, struktur matriks. Ya, struktur matriks itu cara lain untuk mendekat Mendekati fokus pada outcome yang multiple adalah dengan struktur matriks. Ya, matriks dapat digunakan ketika satu sektor dengan sektor lain berubah sangat cepat. Ya, struktur matriks mengkomunikasikan dua struktur, misalnya fungsional dan produk, atau produk dan geografi yang diimplementasikan secara simultan. Kemudian, juga yang unik dari struktur matriks adalah. Merefleksikan bahwa beberapa pegawai memiliki dua bos ya, yang menunjukkan adanya manajemen klasik. Nah, Di sini, struktur matriks lingkung, lingkungannya ketidakpastian tinggi, ya, ciri-cirinya teknologinya non rutin, beberapa ketergantungan, kemudian moderat dengan sedikit produk, dua inovasi, seperti dua inovasi inovasi produk dan spesialisasi teknis. Sistem internalnya tujuan operatif, kesamaan produk dan fungsi, perjalanan anggaran dual sistem fungsi dan produk, kewenangan formal join antara fungsi dan produk. Nah, di sini karakteristiknya kekuatannya di sini ya. Koordinasi penting untuk mempertemukan dua permintaan lingkungan, gitu ya. Jadi penting bagaimana koordinasi penting ini, dia bagaimana kekuatan dari agresi matrik dia bisa memberikan pengaruh, ya, yang penting kepada permintaan lingkungan. Fleksibel antara Sdm dan produk, ya. Di sini fleksibel, fleksibel sifatnya tidak kaku. Keputusan kompleks. Dan perubahan teratur dalam lingkungan yang tidak stabil, peluang skill, fung fungsi, dan produk berkembang lebih baik pada ukuran medium multiple produk. Nah, di sini kelemahannya, partisipasi dua kewenangan akan frustasi dan bingung karena dua kepemimpinan, ya, dua permintaan. Kalau ke, ke, ke, lagi, kalau bertolak belakang, ya perintahnya: eh, partisipan butuh keterampilan antar personal yang baik dan training yang luas pemahaman partisipan sedikit dan mengadopsi uh, kolegial daripada uh, tipe hubungan vertikal waktu dihabiskan untuk rapat dan penyelesaian konflik dua tekanan lingkungan dan keseimbangan kekuatan gejala uh, gejala defisiensi struktur struktural mengambil keputusan mengurangi kualitas Organisasi tidak merespon inovasi perubahan lingkungan dan terlalu banyak konflik. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu organisasi matrik karena dia itu apa digunakan seperti dalam adaptasi yang perubahan lingkungan yang cukup besar ya. Kemudian ada dua, dua lingkungan atau dua orang bos gitu ya, yang dimana dia memerintahkan kepada satu orang gitu ya sehingga itu menjadi kelemahan ya dalam organisasi si mengekuatan gitu ya nah jadi itu ada berapa tadi organisasi fungsional organisasi produk organisasi hibrid dan organisasi matriks ya tapi yang paling umum adalah biasanya gitu ya di organisasi itu hibrid ataupun matriks ya jarang sekali misalnya yang murni organisasi produk dan murni organisasi, kayak itu dari Bapak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga bisa bermanfaat Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Enggak ada yang ditanyakan tentang apa desain struktur organisasi dari, dari situ jadi itu kalian bisa buat struktur berdasarkan yang tadi ya, ataupun melihat perusahaan itu seperti apa karena kalau misalnya apa, kalau pemerintah jelas ya satu jenis lah semuanya sama ya di organisasinya fungsional dan stabil nah maka itu sama dosen juga ada nama jabatan fungsional ada jabatan struktural o, jabatan struktural, dekan, ukil dekan, prodi ada jabatan fungsional ya, seperti misalnya Uh, guru besar ya, profesor ya, guru besar, lektor atau rektor kepala dan sebagainya. Nah, jadi ada juga campuran hibrid, gitu ya, ataupun matrix campuran antara hibrid, ya, apa uh, campuran tentang produk dan fungsional dan sebagainya. Jadi itu salah satu desain strukturnya. Gitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang bekerja di situ bagus ya, mengenai desain struktur organisasi. Nah, itu dalam menggunakan struktur bisa, nah, dan itu berdasarkan uh, lingkungan. ya Jadi, misalnya, nih, ADP ya, bikin apa ADP, HIMAPE ya, organisasinya HIMAPE. Nah, itu harus melihat strukturnya itu dari segi lingkungan, ya, lingkungan yang ada. Nah, dari segi level juga fungsionalnya dilihat, level senior dan yang lainnya ya, dari segi pengembangan SDM dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari. Nah, desain struktur agresi. Memang nggak kalau ada yang tanyakan? Sebelum kita tutup ya. Ini sudah 1 menit lagi, 2 menit ya. Oke, sambil bapak screenshot ya yang hadir di sini. Alhamdulillah ya cukup banyak lah ya. Oke, semuanya Ah, Oke okay, kalau tidak ada uh, yang ditanyakan lagi dicukupkan ya uh, mudah-mudahan ada manfaatnya mengenai desain struktur organisasi nanti dari rara ada uh, materi lagi ya tapi di YouTube yang mungkin buat minggu depan juga ya kalau uh, minggu sekarang ya karena uh, sebentar lagi mau Uas ya tanggal dua pekanan lagi ya masalah ya Oke okay, dua pekan Ya, kenapa? Oh ya yes. sih. Oke itu sih ya. Insya Allah pekan depan Bapak coba kuis ya, kuis uh, kuis ini ya materi-materi sebelum-sebelumnya. Nanti kuisnya online ya, nanti langsung via zoom. Oke itu ya. Nah, kalau misalnya Bapak lagi yang isi ya. Jadi kalau berharap, berarak mungkin materi dulu ya. Itu saja kata-kata dengan baca hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi sure. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi yeah, wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima nanti materinya di-share kan Pak? Iya, siap. Sí.